Maka seorang yang beriman adalah ukuran kebaikan. Ia telah menghiasi hatinya dengan keimanan. Dengan ketawakkalan, ketergantungan, kecintaan, harapan, khosyia, takut. Bersandar hanya kepada Allah. Dia menghiasi dengan nilai-nilai keimanan di dalam hatinya. Ini adalah sifat kebaikan pada seorang muslim dan muslimah. Wanita yang beriman di dalam hatinya penuh dengan cahaya-cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa dari jenis amal-amalan hati. Ia. Ya. Dia senantiasa bergantung, bersandar, cinta, berharap, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah juga akan melihat ila a'malikum kepada amalan perbuatan kalian. Di sini isyarat. Amalan perbuatan. Dalam wujud ketakwaan seorang muslim. Dan muslimah. Bagaimana dia bertakwa. Dan wujudkan amalan-amalan penghambaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang secara garis besar. Amalan tersebut. Hendaklah. Dilandasi dengan keikhlasan. Dan semata di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini ukuran baik tidaknya amalan Ketika dia ikhlas dan sesuai sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itulah amalan yang terbaik Amalan yang termulia Maka muslimah yang terbaik dengan ketakwaannya Dia senantiasa ikhlas dalam beribadah Apakah ibadah terkait dengan hak-hak Allah Dia ikhlas Ibadah terkait dengan hak-hak suami Dia ikhlas Ibadah terkait dengan hak orang tua Dia berbakti kepada orang tua Dia ikhlas Di dalam baktinya kepada orang tuanya Dan hak-hak ibadah-ibadah yang lainnya Terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Ibadah tersebut Harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah dikatakan sebagai amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wataala. Ini ukuran ketakwaan seorang Muslim dan Muslimah. Dan secara khusus bagi seorang Muslimah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wataala adalah menjalankan perintah-perintah yang khusus yang tertuju bagi mereka. Orang-orang yang Beriman dari kalangan muslimah Dan ini banyak disebutkan Di antaranya Dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan Untuk dia memakai hijab Dia menutup aurat. Maka ini adalah kewajiban seorang muslimah Sebagai bentuk Manifestasi dari ketakwaan Dia wajib untuk menutup auratnya Untuk menjadi muslim yang terbaik Adalah dengan menjaga Auratnya Dia tidak nampakkan Kepada laki-laki yang bukan mahromnya. Iya Dan ini perintah Adalah perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim Di antaranya dalam surah Al-Ahzab Ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhan nabi Allah berfirman kepada nabi kita Wahai hayya katakanlah perintah ini katakanlah li kepada istri-istrimu kemudian banatik kemudian putri-putrimu wanisa al kemudian wanita-wanita orang-orang yang beriman wanita-wanitanya orang-orang yang beriman apa yang harus disampaikan adalah yudunina alayhinna min jalabibihin agar mereka hendaklah menurunkan dari atas tubuh mereka kain-kain jilbab mereka ya Kain-kain jilbab Jalabib Datang dalam bentuk kata jamak Pada konteks ayat Menunjukkan dia menurunkan kain-kain jilbab Yang telah teranggap syar'i Menutup dari tubuhnya Dan sini kewajiban Ya Suatu perkara yang wajib Yang dituntut pada setiap muslimah Untuk dia takwa, Ya Tunduk Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah hak yang pertama Dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hak-hak yang harus dia amalkan Adalah hak Allah Di antaranya adalah Perintah untuk menutup auratnya nah, Untuk menjaga hijabnya Dan perintah ini Kebaikannya untuk Wanita itu sendiri Perintah untuk dia menurunkan kain jilbab Di atas tubuhnya adalah untuk kebaikan bagi wanita itu sendiri apa kebaikan yang akan dia dapatkan dalika adana ayyurafna fala yudai yang demikian itu akan membuat mereka wanita tersebut lebih mudah di baik-baik sehingga Dikenal dengan kebaikan Kesolehan Ketakwaannya Sebagai wanita yang terhormat Fala yu'zain Maka mereka tidak akan diganggu oleh manusia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjaganya Ya, Ini adalah penjagaan dari Allah Ketika hamba menjaga batasan-batasan Allah Maka Allah pun akan menjaga hamba tersebut Ih faudilah Kata Nabi saw nasihat kepada kuponakannya ibnu Abbas radhiallahu taala anhu Nabi nasihatkan kepada kuponakannya ih faudilah batasan-batasan Allah, Jagalah hak-hak Allah maka yahfotka maka Allah pula akan menjagamu. Dan kalau ini kita kaitkan dengan pembahasan kita. Seorang wanita Muslimah yang menjaga hak Allah dalam hal dia tunduk dengan perintah Allah ketika Allah memerintahkan untuk memakai kain jilbab, memakai pakaian yang syar'i agar dia menutup aurat, iya maka dia telah menjaga batasan-batasan agama Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga wanita ini akan terjaga kehormatannya terjaga harga dirinya ya berbeda kalau dia mengumbar aurat dia menampakkan di tengah manusia di laki-laki yang asing di kerumunan orang dia mengumbar auratnya menampakkan keindahan tubuhnya Tentunya dia tidak akan dipandang sebagai wanita terhormat dia akan mudah dipermainkan dia akan mudah diganggu maka Allah tidak menjaga wanita itu kenapa karena dia sendiri tidak menjaga hak Allah dia sendiri tidak menjaga Batasan, tidak menjaga harga dirinya Untuk tunduk kepada perintah Memakai jilbab Yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran sendiri Iya Maka ini harus disadari Kebaikan muslimah Ketika dia tunduk menjaga Hak Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan secara khusus pula Disebutkan perintah ini Dari perintah untuk menjaga Harga diri mereka dan menjaga keindahan yang ada pada mereka Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 Ya, Ini sifat muslimah yang terbaik Ketika dia mengamalkan kandungan dari surah An-Nur ayat 31 Dalam penjagaan aurat Dalam penjagaan dirinya Kehormatan dirinya Dengan memakai hijab yang syar'i Dan beramal di atas amalan-amalan yang terbaik Allah berfirman, wa min wa illa minha. Ya. Allah berfirman kepada Nabi kita katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatmu, kepada yang khusus, mu'minat, kepada wanita yang beriman, katakan perintah ini. Perintah Allah min Agar mereka menundukkan Pandangan-pandangan mereka Agar mereka menundukkan Mata-mata mereka dari melihat laki-laki yang bukan Mahrumnya Ini penjagaan apa? Sebagai penjagaan harga diri Penjagaan kehormatan bagi Wanita itu sendiri Iya Wa yahfagna furujahunna dan hendaklah wanita tersebut menjaga kehormatan-kehormatan mereka yahfadhna dia menjaga harga-harga diri mereka di sini sebagaimana yang tadi disebutkan siapa yang menjaga hak Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di antara hak Allah yang harus dijaga secara khusus bagi kaum muslimah adalah dia menjaga kehormatan-kehormatan dirinya 6 nah, Sungguh Syariat Islam, Syariat yang telah mengangkat harkat derajat martabat seorang wanita Berbeda dengan keadaan sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah, wanita adalah sesuatu yang sangat rendah di mata manusia. Ia sampai orang-orang Arab pun. Ketika diberikan anak perempuan Mereka merasa hina Dengan kehadiran seorang wanita Di tengah keluarganya Menunjukkan karena mereka menilai rendah Kalau memiliki anak perempuan Akibatnya dari sifat kejahilian mereka Mereka membunuh anak-anak perempuan Yang lahir Di tengah keluarganya Karena menganggap rendah wanita Itu sifat jahiliah Maka datanglah cahaya Islam Cahaya yang mulia, cahaya yang suci ini... Mengangkat kesucian kaum muslimah. Mengangkat derajat kehormatan kaum muslimah. Mereka adalah orang yang hendaknya dimuliakan. Mereka adalah orang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat-syariat... Penjagaan kepada mereka. Agar mereka menjadi hamba-hamba Allah... Yang memiliki kemuliaan dan kehormatan... Di atas cahaya Islam... Disinilah kemuliaan Islam Muslimah Wanita muslimah Hendaklah bangga Dengan syiar-syiar Islam yang ada pada dirinya Dia bangga dengan syiar hijab ya. Wanita muslimah Bangga dengan menutup aurat Wanita muslimah Bangga dengan kehormatan dirinya Karena Allah SWT Yang memerintahkan hal tersebut Ia ya wala yubdina zinatahunna kemana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan janganlah mereka para wanita menampakkan zinatahunna jangan menampakkan perhiasannya illa ma baharaminha kecuali pakaian dari luar yang nampak artinya apa perhiasan wanita itu harus tertutup yang nampak hanyalah pakaian luar dan perhiasan terbaik para wanita adalah auratnya. Yang harus dia tutup. Pakaian yang luar itulah yang hanya dilihat. Kecuali yang nampak darinya dari pakaian luarnya yang telah menutupi auratnya. Menutupi keindahannya. Ya, Dengan cara apa? Dengan cara dia memakai jilbab. Nah. Dan juga pada lanjutan ayat ini pada surah an-nur ayat 31 walyadribna bi ala bihinna. ini makna makna dari menutup perhiasan wanita dan yang nampak hanyalah pakaian luar adalah apa lanjutan ayat apa ayatnya walyadribna bi khumurihinna ala bihinna dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ya Kain, kimar, kumurihinna, ala jujubihinna di atas tubuh mereka. Iya, menutup kain kerudung di atas tubuh mereka. Ini menunjukkan dia harus menutup zina tahun. Dia harus menutup perhiasan yang dia miliki. Nah, ini makna dari sifat kaum muslimat di dalam dia menjaga hijab menjaga auratnya untuk dia tidak nampakkan kepada laki-laki asing. Iya. Ini adalah suatu perintah yang wajib, bukan perkara yang sunnah, bukan perkara yang mubah, tapi wajib, fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Jangan disangka kalau sebagian muslimah sudah pakai jilbab, oh saya gugur kewajibannya. Tidak ya. Tapi ini adalah kewajiban yang sifatnya apa? Perduain seperti sholat lima waktu, seperti puasa Ramadan, iya wajib pada setiap individu-individu kaum muslimah untuk menutup aurat. Jangan dipandang yang menutup aurat itu saja, iya, yang ustazah-ustazah saja, iya orang-orang hanya saja tidak. Semua wajib untuk menutup aurat sepanjang dia mengaku beriman, mengaku sebagai Wanita muslimah Maka dia punya kewajiban untuk tunduk Kepada perintah Allah Diantaranya yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 ini Iya Kenapa? Karena wanita ini harus disifati Dengan sifat iffah Dia harus berhias Dengan sifat iffah itu iffah Kehormatan diri Penjagaan harga diri Iya Wanita afifah Wanita yang terhormat Wanita yang menjaga harga dirinya Wanita yang menjaga kehormatan dirinya Dengan cara Dia bertakwa kepada Allah Tunduk kepada perintahnya Di antaranya dia wajib Menutup auratnya nah, Ini sifat muslimah Yang terbaik Yang harus Dia menghiasi dirinya Enam. Kemudian dari sifat yang lainnya, dari sifat muslimah yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Adhinah As-Sadafi radhiyallahu ta'alanhu yang diriwat oleh Imam al bayhaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan khairu nisaikum Sebaik-baik dari wanita kalian, al-wadudul waludul al-muatiyatul muasiyah, idattaqiinallah. Sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang bersifat dengan sifat al-wadud, yang penyayang, yang sifatnya dia memiliki sifat wud, mawaddah, dia sayang kepada keluarganya, dia sayang kepada pasangannya, dia sayang kepada anak-anaknya. Ini sifat kebaikan pada seorang wanita. Sifatnya penyayang. Iya. Penuh dengan kasih sayang. Maka disebutkan dari gambaran kasih sayang pada hamba-hamba Allah itu ada pada seorang wanita. Nah, sifat kasih sayang terbesar pada manusia itu ada pada wanita. Nah, maka sangat banyak di dalam hadis disebutkan tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu misalkan kasih sayang seorang wanita terhadap anak-anaknya. Nah ini sifat al-wadud. Yang kedua al-walud. Al-walud disebutkan makna al-walud dalam syarah Jamiat Saghir adalah yang kasiratul wiladah. Al walud yang banyak melahirkan, alias subur. Dia subur untuk bisa melahirkan generasi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan dia memiliki sifat ini? Dia termasuk Muslimah yang terbaik. Makanya Nabi SAW menasehati kepada para lelaki untuk mencari pasangan yang memiliki sifat subur. Tazawajul waludal walud. Ya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena apa? Fa Karena saya, kata Nabi, akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tentunya, dengan banyaknya umat Nabi Muhammad itu karena banyaknya wanita-wanita Muslimah yang melahirkan. Ya, terlahir generasi anak-anak putra-putri kaum Muslimin. Sehingga semakin banyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW. dengan itulah nabi berbangga pada hari kiamat dengan banyaknya pengikutnya, banyaknya umatnya. Iya. Kemudian sifat yang ketiga dalam hadis ini al muatiyah al-mwasiah. al muatiyah al-mwasiah. Al Kata Syekh penyarang pengarang Syarah Jami' Shaghir Al wanita ini adalah wanita yang memiliki kesepemahaman dengan suaminya Memiliki pemahaman yang sama Muafakah seia sekata Serasi dengan suaminya Tidak mudah berselisih Tidak mudah bertengkar Tidak mudah cekcok dengan suaminya Dia senantiasa tunduk Taat kepada suaminya Pada perkara-perkara yang membawa kebaikan Bukan perkara-perkara dosa Kalau dosa, wajib untuk diselisihi Kalau pelanggaran syariat Seorang wanita wajib untuk menyelisihi suami Tapi sepanjang kebaikan Bukan dosa, bukan maksiat Justru adalah perkara ketaatan Maka wajib bagi seorang istri, seorang wanita Memiliki sifat apa? muasiah muasiah muatiyah yakni li lizauj dia senantiasa sepakat seia serasi dengan suaminya ya ini kekhususan bagi muslimah yang telah berkeluarga ya muslimah muslimah bagi yang telah memiliki pasangan 6 nah, adalah untuk senantiasa sepaham dengan suaminya di antara contoh yang disebutkan dari kisah wanita muslimah yang terbaik adalah contoh dari istri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Taala. Nah, disebutkan di dalam Tawakal al-Hanabilah, kitab yang mengumpulkan tentang Imam-Imam Tawakal generasi. Madhab Hanabilah Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal Beliau mengisahkan tentang istrinya Tentang pasangannya Yang bernama Ummu Salih Ummu Iya <tik> yeah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, <tik> Aqamat Ummu Salih Ma'i Ishrina sana Fama ana Wahia fi kalimah Kata Imam Ahmad rahimahullah, Ummu Salih telah hidup bersama saya isrinasana selama 20 tahun hidup berdampingan dalam membina keluarganya bersama Imam Ahmad rahimahullah ummu saleh 20 tahun hidup bersama Imam Ahmad kata suami Imam Ahmad famakhtalaftu ana wa fi kalimatin saya dan dia tidak pernah berselisih walaupun dalam satu kalimat fi kalimat dalam satu kalimat pun ya ini gambaran bagaimana keserasian antara suami isteri. ya dari contoh Isteri Imam Ahmad rahimahullahu taala ya wa rahimahullah taala ummu salih tidak pernah berselisih dengan suaminya Imam Ahmad rahimahullah Selama 20 tahun hidup berdampingan, tak pernah ada kalimat yang menyisihi suaminya dalam perkara kebaikan. ya Dalam perkara ma'ruf tersebutnya. Nah, ini dari contoh sifat-sifat kebaikan pada seorang muslimah. Yang disebutkan dalam hadis tadi, Al-Muwasiyah, Al-Muwatiyah, kata Nabi kita SAW, yakni maknanya yang sepakat, sepaham dengan suaminya. Kemudian. Kata Nabi SAW. Ida taqayna Allah. Ya. apabila mereka. Para wanita tersebut. Senantiasa bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi. Sifat yang telah kita sebutkan. Dari sifat muslimah yang terbaik. Dengan ketakwaan. Jadi sifat wanita. Yang bertakwa. Adalah sifat kebaikan. Dengan dia. Takut. Tunduk. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan perintahnya Mengharapkan surganya Dan dia menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut akan siksaan neraka Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Imam Abdullah Sahabat Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Tentang sifat ketakwaan pada seorang wanita Adalah ibadah yang terbaik yang dengannya wanita ini beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Kata beliau, ma ta'abbadatillahu imraatan, ma ta'abbadatillahha imraatun, bimislit takwa waluzumiha fi baitiha. Tidaklah seorang wanita beribadah kepada Allah yang lebih mulia, lebih besar daripada ibadah takwa Allah, ketakwaannya kepada Allah. Dan baytiha, dan dia senantiasa beribadah Melazimi rumahnya Melazimi rumahnya Apa maknanya? Artinya ibadah terbaik dari wanita kepada Allah Adalah takwa pertama kali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kata Nabi, Allah." Jika wanita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah wanita yang terbaik. Khairu sebaik-baik wanita kalian apabila dia bertakwa. Iya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Dan dia melazimi berdiam di rumahnya. eh di sini adalah makna penjagaan harga diri penjagaan kehormatannya. Untuk dia senantiasa menutup dirinya. Nah, perintah ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud anhu itu sejalan dengan Al-Qur'an Karim tentang perintah wanita agar dia lebih banyak di rumah. Ya, lebih banyak berdiam di rumah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula waqarna fi buyutikunna dan berdiamlah kalian wahai para wanita di dalam rumah-rumah kalian ya ini perintah ini perintah hukumnya apa hukumnya wajib Kewajiban bagi wanita asalnya adalah Banyak berdiam di rumah Itu asalnya Nah Ada ketika dia ada Keinginan untuk keluar Maka dilihat apa keperluannya Untuk keluar Sebagaimana disebutkan Di dalam hadis Nabi SAW Semisal jika dia ingin keluar beribadah Untuk menuju masjid Menegakkan solat Maka Nabi SAW Berikan tuntunan kepada wanita, kebolehan keluar ke rumah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairu lahunna wal yakhrujna tafilat." Kata Nabi sallallahu, "Janganlah kalian wahai para suami wahai para lelaki Jangan kalian melarang. Ima Allah. Hamba-hamba Allah yang perempuan. Jangan kalian larang. Untuk menuju masjid Allah. Untuk menuju masjid-masjid Allah. Ya. Jangan kalian larang. Tapi lanjutan hadis perhatikan. Di sini perizinan. Perizinan kepada para wanita untuk keluar dari rumah. Dalam makna dia keluar untuk beribadah ada keperluan ibadah untuk berjamaah di masjid dengan syarat ada catatannya namun buyutuhunna khairulahunna tapi hanya dia ketahui sesungguhnya buyutuhunna rumah-rumah mereka itu khairulahunna itu lebih baik bagi mereka jadi nabi bilang nabi yang bilang sendiri kepada wanita rumah itu lebih baik bagi mereka untuk menegakkan sholat. Kenapa? Dengan sholatnya wanita di rumah itu lebih terjaga. Lebih tertutup. Lebih apa? Menjaga harga dirinya. Tidak sering keluar. Nah. Ini menunjukkan bahasanya Islam memang menjaga para wanita. Menjaga dengan penjagaan yang terbaik bagi para wanita. Agar mereka menjadi wanita yang terhormat. Terjaga kehormatannya dengan senantiasa Melazimi rumahnya Kalaupun dia ke masjid Dengan izin suaminya Namun hendaklah dipahami Rumah lebih baik bagi mereka beribadah Iya Dan jalannya kemudian lanjutan berikutnya Kata Nabi Dan hendaklah mereka keluar Ketika harus keluar Menuju masjid Hendaklah keluar tanpa memakai parfum Tanpa memakai apa? Pewangi, iya, parfum yang membuat orang mencium bau wewangian dari tubuhnya, dari pakaiannya, Makin terlarang, terlarang bagi seorang wanita keluar dan di sini dalam makna keluar menuju ibadah, keluar menuju masjid, terlarang baginya untuk memakai parfum wewangian. Apabila ini pada masjid terlarang untuk memakai wewangian, padahal mereka dalam konteks untuk beribadah. Tentunya, pada perkara-perkara lainnya, keluar pada perkara-perkara lainnya dari kebutuhan-kebutuhan wanita lebih terlarang untuk memakai apa? Memakai wangian. Iya, lebih terlarang untuk memakai wangian. Demi penjagaan kehormatan mereka sendiri, karena tuntunan dari Islam, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Iya, jadi sifat muslimah yang terbaik. Itu senantiasa Lebih banyak berdiam Di rumahnya Lebih banyak berdiam Menjaga harga dirinya di rumah Makanya dikenal Di masa Nabi SAW Dikenal dengan gadis-gadis pingitan Ya Gadis-gadis yang dipingit Didiamkan di rumah Dijaga kehormatannya Sifat rasa malunya terjaga Nah Dan di masa-masa dahulu... Orang, orang tua kita terdahulu... Itu punya sifat seperti ini pula. Mereka punya... Rasa malu... Pada anak-anak wanita-wanita mereka... Ketika diganggu oleh laki-laki. Ya. Sebagaimana... Yang saya pernah dapatkan... Dari cerita... Ustadz kita... bahwasanya di masa dahulu orang, -orang tua... Ketika ada laki-laki... Lewat depan rumahnya... Ya... Untuk mengincar, mencari tahu Anak gadisnya Itu bapaknya langsung keluar Langsung keluar untuk memburu Laki-laki itu Karena apa? Penjagaan rasa malu ya Masih ada istilahnya sirikna ya, Itu dulu Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar Itu sangat menjaga dulu Namun ber, Bertambah zaman kemajuan ini Allah musta'an ternyata makin menipis ya budaya rasa malu ini pada kaum muslimin. 6. Mulai terkikis tapi siapa yang dirahmatil Allah Subhanahu wa taala dia akan terus berada di atas kehormatan, penjagaan harga dirinya ketika dia semakin tunduk kepada perintah Allah dan sunnah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk memakai ya. wewangian. Kemudian Jadi dari sifat muslimah yang terbaik, mereka sendiri. Juga apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Ali Wasallam untuk Ketika dia berusaha untuk menjaga dari sifat muslimah harga dirinya yang bentuk merendah mereka mereka juga, juga suaranya. Apa yang disebutkan di dalam merendah wallahu dia berusaha untuk tidak menjelekkan diri pada menyebutkan suaranya laki-laki asif yang bisa merendahkan fitnah terhadap dirinya suara itu dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah az-zumar ayat 32 la takduna bil qaul fayatuma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ini ukuran ketentuan bagi muslimah. Muslimah yang terbaik adalah kata Allah, Janganlah mereka melembutkan suaranya. Merendahkan, melembutkan suaranya kepada laki-laki asing. Sehingga, fi marad. Sehingga berkeinginanlah, berkeinginanlah orang-orang, laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Ingin mengganggu wanita tersebut yang melembutkan suaranya di depannya. Ya. Jadi ini larangan pada wanita muslimah untuk tidak bang? untuk tidak menampakkan kelembutan di hadapan laki-laki asing. Nah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna ayat ini ya, janganlah laki-laki tersebut yang dibicarai oleh perempuan Janganlah dibicarai dengan suara yang lembut. Seperti pembicaraan seorang istri kepada suami. Nah, tidak boleh seorang perempuan merendahkan, melembutkan suaranya kepada al-ajanib. Kepada laki-laki asing. La tu mar'a al-ajanib kama tu khatib zawjaha. Kata Imam Al-Kathir, janganlah seorang wanita berbicara kepada laki-laki. Sebagaimana dia berbicara kepada suaminya harus ada perbedaan antara seorang wanita berbicara kepada suami itu harus lembut ya adapun kepada laki-laki yang lain yang bukan mahramnya atau laki-laki asing maka tentunya ada perbedaan yang dituntut adalah jangan dia merendahkan melembutkan suaranya agar tidak timbul fitnah pada dirinya ini semua bagian dari penjagaan harga diri penjagaan kehormatan diri pada Seorang muslimah Yang tunduk kepada Aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sehingga mereka menjadi Wanita muslimah yang terbaik 6 Ini diantara pembahasan kita Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan Yang berbahagia ini Walaupun di sana masih banyak sifat-sifat Kaum muslimah Yang harusnya kita berhias dengannya Saya cuma bisa arahkan Untuk kita membuka Surah Al-Ahzab ayat 35. Di situ ada 10 sifat ya. Al-Ahzab 35 ada 10 sifat dari kebaikan seorang muslimah. Walaupun itu juga disebutkan bagi seorang muslim karena disebutkan bergandengan antara laki-laki dan perempuan Bersifat dengan 10 sifat yang disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, semoga bisa dipelajari di rumah. Dari apa yang telah kita sampaikan wallahu taala alam subhanak alhamdik asyhadu alla ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh